untuk kenangan bersama sampah ya kan jadi ceritanya pas itu ceritain pas itu saya sedang futsal kan biasanya kalau saya futsal tuh kacamatanya dilepas ya kan dilepas kacamatanya terus saya taruh di tempat duduk kayak ada dampar itu ya di dampar cuman terbuat cuman terbuat dari besi itu tak taruh di situ kacamatanya Nah di situ tuh nggak ngeliat tuh teman saya tuh ngedudukin kacamata saya terus kacamatanya tugel Bu patah kayak hati saya patah Jadi kacamata saya itu patah. Saya, saya susah tuh pulangnya, Bu. Nah, saya, waktu itu saya beli lem, lem super glue ya kan. Lama nempelnya, Bu. Tak tempel-tempel lama. Lama itu, Bu, ya kan. Nah, saya itu cari alat bantu ya kan. Saya nyari sampah, nyari puntung rokok. Nah, saya taruh di situ tuh puntung rokoknya ada lem di situ. Nah, alhamdulillah, Bu, cepet pas ditaruh buntung rokok itu ya alhamdulillah bu cepet keringnya kalau dikasih mutung rokok itu Dan alhamdulillah saya bisa melihat dunia dengan jelas kembali oke okay, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh